Wah, ada anak bebek. Ah, ah, ah, ah, mantul. Itu temen -temen, ada berapa satu? Halo, halo teman-teman. Sekarang kakak lagi ada di pinggiran danau nih teman-teman. Kata anak-anak di sini nih banyak harta karun. Siapa yang mau ikut? Nyonya, nyonya, nyonya. nyonya. Sekarang kita mencari keranjang ajaibnya dulu teman-teman. Apakah kalian melihat keranjang? Di mana? Wow, itu dia keranjangnya teman-teman. Ayo kita ambil, teman-teman. Wow, keranjangnya ada isinya nggak ya? Wow, kosong, teman-teman. Mantul, Kemon, kita cari harta karun. Anak kucing meong meong. Waduh, apa ini, teman-teman? Banyak harta karun di sini, teman-teman. Bener juga kata anak-anak ya banyak harta karun di sini wah apa ini teman-teman mie mantul ciki kita taruh keranjang dulu Tung. ini mie gemes, mantul nah ini apa ini susu milku teman-teman rasa strawberry mantul nah yang ini nih permen milik kita 7 permen milik kita sama dengan satu gelas susu mantul nah ini apa besar banget tik tik crunchy stick rasa bawang asin teman teman kalian suka nggak mantul kita taruh keranjang dulu teman teman ayo kita cari lagi anak kucing meong meong waduh apa ini teman teman Wah, wah, wah, banyak mainan teman-teman. Wah, wow, ada topeng Ultraman, teman-teman. Warna merah. Kalian tahu nggak ini namanya Ultraman apa? Ini mantul. Wah, wow, banyak teman-teman. Ada mainan dokter-dokteran. Wah, wow, kalian tahu nggak ini namanya apa? Nah, ini namanya pop it, teman-teman. Mantul. Nah ini namanya telepon-teleponan teman-teman Mantul Wah kalau ini Masak-masakan teman-teman Ada apa isinya dia Wah ada ikannya teman-teman Wah mantul Ini kompornya teman-teman Kalian bisa masak tuh Mantul Nah ini buat masak nasinya teman-teman Coba kita buka ada isinya gak ya Oh, oh. Wah, ada anak bebek. Ah, ah, ah, ah, ah. mantul. Itu teman-teman ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, enam teman-teman. Wah, mantul. Ayo teman-teman, kita cari lagi teman-teman. Ada apa di sini ya? Wow, tuh di bawah ada apa teman-teman? Wow! Banyak makanan teman-teman. Wow, Yupi! Banyak sekali permen Yupinya teman-teman. Nah, yang ini nih. Ayo, siapa yang pernah nangis minta ini nih? Kinder Joy. Mantul. Ini apa? Yupi aneka buah. Warna hijau. Mantul. Ini Yupi Polly Juice rasa strawberry. Mantul. Nah, yang ini nih. Yupi rasa pizza. Mantul. Nah, yang ini nih Yupi Strawberry Kiss warna pink. Kalian suka nggak, Mantul? Hahaha. Yang ini Yupi gummy Big Frank nih. Enak aja, kan, teman-teman nih, Mantul. Nah, yang ini nih Yupi Burger. Kalian suka burger nggak, Mantul? Bagus banget ya bentuknya ya. Ayo, teman-teman kita cari lagi. Waduh, apa ini teman-teman? waduh, waduh, waduh, waduh. Wow, ini macan kemayoran teman-teman, mantul wow ini macan tutul nah, yang ini singa teman-teman, si raja hutan mantul nah, ini hewan guguk anjing teman-teman guguk -teman. oh, oh, oh. oh, oh. <laughs> mantul nah yang ini nih gajah teman-teman wah sejalan teman-teman mantul taruh keranjang Ting. wah sudah penuh teman-teman waktunya kita pulang sebelum pulang jangan lupa like comment, and subscribe dadah